Hai everyone, welcome back on hai YouTube channel. Still with me, Theo. Nah, nih nih nih, lagi. Kalian pasti hai tahu kan ini apaan? Hmm, kenceng banget nih. hai hai nih, eh, langsung aja deh hai bahas ini yang warna apa, oke okay. Orange, SRPD 59 eh, SRPD 59 yang ini SRPD 59 juga katanya apa sih kerennya yang ini satu warnanya juga kusem tipis terlalu over shiny sebetulnya mungkin ini kalau bukan KW sih bagus ya sayangnya KW sih logonya mirip tapi sayangnya tulisan sekonya nggak konsisten gravirnya, ya eh? Enggak konsisten, ada yang terang, ada yang nyambung, ada yang gini gitu. Nih, backcase-nya juga beda. Lihat nih, backcase-nya kalian kalau yang udah punya Seiko 5, terutama yang seri ini ya, Seiko 5-nya, kalian lihat sendiri deh, samain. Sama enggak? Tuh. Beda. Seiko-nya juga begini nih. Tulisannya terlalu bold terlalu bold dan gak, gak konsisten imbaga kata kalau misalkan kalian pakai spidol nih kayak apa sih istilahnya blepetan kayak gitu loh blepetan, belecetan, segala macem ya eh. nih warna orangenya gak kusam, warna orangenya lebih bold ya ini warnanya apaan, putih-putih gold gak selalu dan warna orangenya aja kalian juga udah bisa bedain, yang ini agak kusam lebih kotor ya dari jarak yang sama nih. Yang ini jauh lebih orange, lebih bold. Yang ini orange-nya itu kayak ada distorsinya grayish-grayish gitu deh. Makanya gue bilang kusem, ya. But this one. Oke, okay. so buat kalian yang pengen meminang si SRP D59 ini, kalian boleh-boleh aja atau sah-sah aja beli dimanapun yang kalian ngerasa nyaman. Tapi ingat, research dulu, jangan hanya tergiur karena harga yang murah, terus diiming-imingi bergaransi, dan kalian asal beli. Mending kalian research dulu ya, karena kalian pasti udah tahu kalau cek di web kita di jamtangan.com Harga yang ditawarkan oleh si Seiko ini lebih murah, ada lebih mahal dikit, ada tapi nggak over murah ya. Oke, untuk Seiko 5 Sport yang ini yang lagi gua bahas, itu movementnya dia ada di automatic movement dengan kaliber 4R36, dan dia in-house ya, in-house movement. Terus power reserve-nya kurang lebih 40-41 jam kalau dia terisi penuh. Untuk case-nya terbuat dari... Stainless Steel dan glass materialnya itu Hardleg Crystal. Nah untuk diameternya itu kurang lebih di 42,5 mm dan ketebalannya sendiri dia ada di 13,4 mm. Sebetulnya ini diameter yang ideal banget sih untuk model Diver Look ya. Nah untuk look widthnya sendiri dia ada di 22 mm. Buat kalian yang suka gonta di strap, jangan lupa salah pilih ukuran strap. Ya, karena dia cuma 22 jadi kalian harus cari step juga yang 22 untuk lak itu kurang lebih di 46 mm ya. oke okay, on hands on hands kayak apa sih bedanya yang KW sama Ori nah kalian bisa bedain sendiri lah ya, walaupun mirip tapi shiny nya beda Wah, keren nggak? keren sih tetap keren hati tatap, yang satu no legit. nah untuk kelasnya sendiri ke strapnya ya, kelasnya itu dia modelnya 3 uh, folded class with double push plus ada secure lock nya ya, untuk water resistance nya sendiri dia ada di 100 meter untuk pressure nya kalau screw down crown, karena dia bukan jam diver, jadi dia nggak punya screw down crown ya. Jadi dia langsung pop out gitu aja sih ya. Terus yang lain, dia punya day and date display, itu salah satu ciri khas dari kaliber 4R36. Jadi kira-kira kalian udah tahu ya, yang ori sama yang KW, yang ori atau yang KW? <laughs> Jadi aku rasa kalian harus uh, aku harap kalian setelah video ini kalian bisa mencermati masing-masing. Kalaupun kalian ada yang punya ini, kalian lihat lagi dengan seksama, bedain sama yang gua bahas sama atau enggak, serupa tapi tak sama karena yang ini cuma yang satunya dari pabrik aslinya. Yang ini nggak tahu dari pabrikan mana. Ya, oke. Okay? I think that's all everyone. Jangan tergiur dengan dengan benda murah yang over murah banget. Tolong di research lagi, tanya-tanya temen kalau perlu, banyak-banyakin nonton video kayak kita-kita nih. Iya. Yeah. Jadi supaya kalian juga lebih banyak tahu ya. Lebih banyak tahu lagi, jangan keburu eksekusi kalau mau pilih-pilih jam tangan di tempat kita. Kalian bisa langsung ke poin di jamtangan.com atau install aplikasi yang jamtangan.com juga. Oke? Okay? Terus jangan lupa kalau dirasa video ini membantu kalian, boleh di subscribe buat kalian yang belum subscribe. Terus yang udah jadi yang udah subscribe atau yang udah jadi subscriber lama, tolong dicek lagi. Kalau loncengnya belum nyala, dinyalain loncengnya ya supaya kalian nggak ketinggalan info-info terbaru dari channel kita, ya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, lebih lanjut kalian bisa tulis di kolom komen ya. Jadinya, nanti uh, min watch min watch kita bakal senantiasa buat menjawab pertanyaan kalian. Oke, okay? I think that's all everyone. Kayak point website kita, and then see you on the next video. I think jangan lupa hunting and shopping. Bye.